Cek, cek, cek ini saya akan menggabungkan perintah copy uh, dengan arai berarti ada objek ini kita mulai saja lc enter masukkan angka 200 200 nah, kita cek cover ke kanan ya nah. terus kita ar masukkan berapa unit tinggal yang kita inginkan misalkan 4 saya masukkan ya ini 4 contohnya mau masukkan 5 juga dia bisa atau 100 juga ya. dengan jarak yang kita inginkan 800 misalkan dia akan mengikuti dan menyesuaikan ini contohnya ya. 5002 sesuaikan 800 angkanya mudah bukan sekian video tutorial kali ini uh, nantikan terus video-video dari cek gambar